Sahabat Alkitab, ada seorang kawan yang bertanya Mohon penjelasan apakah Yesus mati disalib atas kehendaknya sendiri Karena ingin menebus dosa manusia Itu artinya Yesus bunuh diri atau dibunuh? Jika Yesus mati dibunuh berarti Yesus tidak ada niat menebus dosa manusia Mau tahu jawabannya? Kita tunggu setelah yang satu ini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 dalam Injil tertulis berkali-kali dalam berbagai perkataan, sangat jelas bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini karena ingin menebus dosa manusia. Dalam penjelasan ini, kita akan menunjukkan tiga ayat yang cukup mewakili banyak ayat lainnya tentang Yesus mati disalib atas kehendaknya sendiri. Injil Markus 10 ayat 45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini ayat yang pertama di sana dengan jelas dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk mati bagi banyak orang supaya semua orang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 Inilah tugas yang ku terima dari bapaku. Jadi di sini disebutkan bahwa Bapa, yaitu Allah, mengasihi Yesus. Yesus memberikan nyawanya. Jadi nyawa Yesus tidak diambil paksa oleh orang-orang Romawi atau orang Yahudi. Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Betul, ia mati, tetapi betul juga tiga hari kemudian ia bangkit kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari Yesus, tapi Yesus yang memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Artinya Yesus rela memberikan nyawanya, itu memang rencananya, datang ke dunia untuk mati lalu kemudian bangkit. Di sana dikatakan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sesungguhnya, Yesus Kristus adalah Sang Firman, Allah yang menjadi manusia, dialah pemilik kehidupan. Tetapi luar biasa, dia rela untuk mati bagi orang-orang yang dikasihinya, yaitu kita semua yang mau percaya kepadanya. Ayat selanjutnya, Injil Matius pasal 16 ayat 21, Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sana dikatakan bahwa Yesus mengajarkan dengan sungguh-sungguh kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menanggung penderitaan, untuk disiksa baik secara fisik maupun verbal, kemudian mati, disalibkan, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Kesimpulannya, memang Yesus mati dibunuh, tetapi itu atas kehendaknya sendiri. Dia rela karena mengasihimu. Sahabat Alkitab, masih banyak lagi perkataan-perkataan Yesus Kristus yang tidak ditulis di sini. Yesus mati disalib salib atas kehendaknya sendiri, dan ia bangkit pada hari yang ketiga, memberi pengharapan sejati kepada umat manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, percayalah kepadanya, terimalah kepastian hidup yang kekal setelah kematian. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search google, bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari.